Halo sahabat Thomas Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari materi SAP Fundamental. Dan di sini kita akan mengerjakan exercise 5 3. Kita akan melihat customer open item. Jadi transaksi yang sudah terjadi, penjualan barang ke customer. Kita akan melihat transaksinya apa saja. Caranya kita ke folder accounting. Kemudian financial accounting. Untuk customer berarti piutang. Itu ada di folder account receivable. Lalu kita ke account. Pilih FBL5N. Ini adalah t untuk melihat customer open item. Ini adalah customer kita. Lalu kita klik execute. Transaksi yang ada di sini hanya satu. Teman-teman dapat mencatat Dokumen number ini kemudian mengingat amount yang tertera di sini untuk kita proses. Silahkan dicatat dulu teman-teman nomor dokumennya dan juga amountnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.